Baiklah, para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, ada sebuah kabar spesial ya, dari Bunda Lesti Kejoran nih. Ya, Masya Allah, akhirnya muncul juga dua jam yang lalu. Bunda Lesti mengunggah sebuah closingan video persembahannya. Wow. Penampilan dari Bunda Lesti ini memang selalu membuat kita bahagia persahabat ya, karena... Semakin hari semakin cantik, aura terpancar selalu dari raut wajah Bunda Lesti Kejora. Masya Allah, walaupun lewat jalur iklan, kita semua dibuat bahagia. Mudah-mudahan Bunda Lesti selalu sehat, Bunda Lesti selalu bahagia, dan dijauhkan dari orang-orang yang ingin selalu berniat tidak baik. Amin. Berikutnya, persahabat sahabat, di sini ada mom spesial. Wah, ternyata kita di sini melihat. Saat Gladir Sik bersahabat ya, Bunda Lesti menyanyi dan diiringi oleh Papa Bilar memainkan piano. Ini sih luar biasa terlihat. Di belakang juga ada ke Wiamungzi dan Bang Ariel bersahabat ya. Masya Allah selalu kompak banget ya. Menjaga, melindungi Leslar. Mudah-mudahan kekompakan dari tim selalu terjaga dengan baik dan selalu memberikan vitamin-vitamin bahagia dan karya-karya terbaiknya, masya Allah. Di sini kita merasa bahagia dan bangga, persahabat ya. Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu membuat kita semakin bangga kepada mereka. Momen ini pun diunggah kembali oleh Gun Leslar Anes Kersi. Perhatikan juga di kalimat caption yang dituliskan. Kalian luar biasa, Jennifer. Masya Allah, luar biasa banget ya Alhamdulillah kekompakan dari fans Leslar terbukti semalam Leslie, Rizky Bilar, dan BBL Membawa lima piala penghargaan sekaligus Komentar pun banyak sekali diberikan oleh para sahabat yakni dari akun Instagram Hijau mawar Hijau-Hijau mengatakan di kolom komentar Alhamdulillah, semalam sudah dapat 5 Bismillah, entar malam 4 lagi Amin, yuk sama-sama kita kompak dan Bismillah. Semoga saja nanti malam Leslar membawa piala penghargaan kembali. Walaupun sudah ada info dari indosiar bahwa Lesdanuski Bilar tidak ada di acara nanti malam. Kita berdoa saja, mudah-mudahan ada kejutan dan kabar baik yang kita dapatkan langsung dari idola kita. Berikutnya juga persahabat kita lihat ya ada sebuah spesial spesial terbaru dari Abeni nih, Beni Mauliana Sofian, kuatnya dari BBL, Masyaallah nih mengunggah sebuah postingan foto terbaru dan nah, kita lihat persahabat ya wow ekspresi dari Abeni, wow kira-kira menunjukkan apa nih persahabat ya tangannya tuh <laughs> lagi mengepal, seperti yang si persahabat ya ini ekspresi mau. Nonjok Markon Yang selalu saja usil dengan lehat selara Masya Allah banget ya Tetap optimis saja mudah-mudahan Kita selalu dilindungi Dan selalu bahagia Amin Dan kita lihat juga para sahabat ya ke kabar berikutnya Ini Masya Allah banget Momen yang sangat luar biasa Membuat tentu kita semua Warga Konoha bangga Alhamdulillah, Lesti Rizky Bilar akhirnya duet bareng, menyanyikan lagu single terbaru dengan judul "Lentera". Dan alhamdulillah, persahabat ya, ini suatu kebahagiaan, suatu kebanggaan. Keinginan Rizky Bilar pun, persahabat, ingin sekali mengiringi bunda Lesti nyanyi di atas panggung sambil memainkan piano akhirnya terwujud. Penampilan yang sangat luar biasa. Luar biasa banget sahabat ya Lesti Kejora tersenyum bahagia Dan Papa Bilar fokus dengan memainkan pianisnya. Wow luar biasa banget ya Kita doakan mudah-mudahan mereka selalu kompak Dan selalu membuat kita bahagia dengan keromantisan Kegesrekan yang selalu disuguhkan oleh Lesti dan Rezki Bilar